Sudah diagendakan untuk, untuk uh, ke depan mengadakan audiensi lagi? dengan uh, Belum, uh, kami menyerahkan kepada pihak uh, BPD. Ya. Pihak BPD yang, yang mengeluarkan waktunya untuk mengundang kami lagi. Oh. Dan barusan dengan pihak BPD mereka sudah siap? Ya, siap. Ini antara uh, selanjutnya ini kapan? Kapan? Uh, kita belum tahu, kita belum, belum memastikan hari apa atau di, di bulan apa kita belum. Nanti kalau rekan-rekan wartawan juga, uh, kalau misalnya sudah ada waktu, nanti kami akan mengabarkan. Sekarang kan Ustaz. tidak jadi. Dengan alasan uh, apa? Dengan alasan keamanan. Tadi kan dilihat uh, kepala desanya tidak hadir ada sudah ada sudah hadir cuma uh, kita menimbang uh, keamanan oh. sudah ada berapa Sangkat ini yang, yang datang dari kampung mana diperkirakan kemungkinan 200 lah 200 lebih belum, belum belum masa yang sedang dijalan ke sini gitu. jadi hmm. jadi kita pending dulu aja Siap. kita balik lagi uh, yang utamanya itu masalahnya apa yang, yang akan uh, banyak sih banyak uh, diantaranya kita akan mempertanyakan tentang markup pemberian kendaraan berdes yang luar itu kemudian dari kebijakan-kebijakan ke masyarakat kemudian tentang perdes yang sempat dibatalkan gitu. ya. jadi ada perdes Uh, sudah dire, diusahkan untuk menghapus uh, turunan desa, tapi ada beberapa kelompok unsur kewilayahan yang datang ke kepala desa, Kemudian, kepala desa membatalkan perdes tersebut. Hal perdes itu sudah disahkan di Kecamatan. Kebetulan pak dengan siapa pak? Saya dengan Ustaz Kustadila. Kebetulan Pak Sedena di sini sebagai apa? Saya sebagai koordinator Aksa. Aksa. Aksa. Aksa. Terus begini Pak Tantari dengan alasan masalah keamanan. Hmm. Apakah ada AUDN ini tidak ada ke... ke pihak mana? APH. Ada 10 ya? Sebelum juga ada ada. ada. ada, kita koordinasi, kita komunikasi juga. Makan yang namanya masyarakat karena demo itu adalah hak yang hmm. dilindungi oleh Ketua Bungdes utamanya bisa meng, um, mengoperasikan armada dan terus terlalu uh, BUMDES uh, di Antawisna material lah gitu ya, artinya ingin uh, ada transparansi apa ya? iya nah itu seperti apa Pak? itu waktu uh, rencana aksi yang lalu kan sudah digelar uh, saya sudah menyerahkan apapun uh, proses tersebut hmm. ke pengawas BUMDES gitu hmm. jadi Bapak-bapak kalau pengen lebih jelas silahkan bertanya ke pengawas bumi Nah Pak ini apa yang menjadi hambatannya ini apa Pak? Sampai Oke. ini beberapa kali melakukan aksi eh, Saya rasa mungkin miskomunikasi aja gitu Miskomunikasi Ini, ini uh, solusinya seperti apa Solusinya ya kita harus bekerja sama gitu hmm. untuk uh, Intinya mengamankan situasi yang sedikit mungkin miskomunikasi gitu Selama ini koordinasinya dengan pihak BUMDES bagaimana, pihak Desa Pak? Ya kalau saya sih, uh, saya pribadi ya perasaan kerjasama gitu, kerjasama lah gitu kerjasama. Total anggaran yang masuk ke BUMDES berapa, Pak? Arifan? Anggaran yang turun ke BUMDES uh, Dari saya pertama menjabat tahun 2019 akhir ya, Desember Waktu itu kita punya rencana pengalihan uh, dari warung ke material, dari warung ke material. Waktu itu uh, tidak ada pengucuran dana, cuma uh, melelangkan apa yang ada di gundes. Itu hasil rencana, hasil musyawarah. Itu aja mungkin. Terima ya, kasih. Sekarang jadi peralihan berarti jadi material.